di nah, saya adalah penerima dana PWP tahun dua dan sekarang saya berperan memanajer usaha saya adalah budaya ayam broiler teman kita masuk ke kandang usaha saya ini adalah waktu pemberian pakan saya lakukan pemberian pada pagi dan sore Jadi pada saat DOC masuk, saya memberikan pakan 511, dan karena ayam ini sudah berumur lebih hari, maka akan terjadi pergantian pakan. Nah, karena pada pada pakan 511, pakan 511 ini ayamnya kurang lincah, maka saya memberikan pakan 512 bravo. Jadi ayam ini. Saya dengan jumlah 200 ekor pada saat uh, awal ayam masuk saya memberikan vitamin dan sudah 3 hari ke pemeliharaan saya memberikan vaksin dan diberikan melalui tes mata broiler saya berumur 10 hari dan jika ada permintaan pangerakan kebutuhan ayam pendek maka di umur 21-25 hari ayam ini akan saya jual Program PWNP ini sangat membantu saya dalam menjalankan usaha budaya ayam broiler, yang mana permintaan pasar akan kebutuhan ayam broiler sangat tinggi, sehingga eh, terkadang kami harus kehabisan stok. Eh, dan saya, eh, dengan padanya program ini membuat saya menja merasa menjadi wirausaha muda dan lebih mandiri, eh, di jenjang pendidikan SMK, eh, dengan program ini saya... Eh, jiwa wirausaha muda saya sehingga setelah saya tamat dari sekolah S.N. Perbendaharaan ini saya dapat dengan mudah membangun dan mengelola usaha saya sendiri dan juga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Saya harap program PWNP ini terus berjalan kedepannya sehingga membantu pelajar atau siswa-siswa yang lain.